emas bullish cari sinyal valid harga emas US sedang melakukan fase koreksi dan bias harian pergerakan emas US terlihat masih berada dalam kondisi bullish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 Sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1930.89, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1919.08. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081